Gua ngefilm di sini dan kali ini gue akan mengadakan Q&A spesial 300 subs. Oke, okay, bang kenapa kok Q&A lagi? Jadi di video kemarin tuh gue akan mengadakan 200 subs dan cara mereaction video-video dari kalian, guys. Ada yang videonya lucu, ada juga videonya yang agak nggak jelas, ada juga yang bagus, guys. Jadi di sini tuh kenapa gue mengadakan lagi Q&A? Adalah karena Kata dokter Ting, guys. Kemarin tuh dokter ngomong ke gue, kalau misalkan Q&A itu mungkin lebih menarik, guys. Berusaha. Ya gue juga nggak guys. Tapi waktu itu gue waktu pas gue share 200 subs itu, gue tadinya juga mau bikin Q&A, guys. Tapi karena kalian-kalian ini, guys, kalian-kalian ini, kalian-kalian ini bila kalau misalkan Q&A itu bosen, jadi makanya gue membatalkan Q&A-nya dan video yang udah gue buat itu jadi gue hapus ini, guys. Tapi oke, okay. karena kalian membuat video yang untuk gue reaction guys dan terima kasih juga guys video tersebut bagus guys walaupun ada beberapa yang alurnya nggak jelas dan ada juga yang alurnya mungkin tidak kemanak akal guys tapi bermaksud itu bukan maksudnya bukan jelek ya tapi itu bagus tapi maksudnya alurnya doang guys alur ceritanya itu kurang menurut gua ya guys menurut gua tapi ya terima kasih untuk sekali lagi guys, karena kalian bisa mencapai 200 subs pada saat itu. dan kali ini sudah tidak terasa lagi guys, kita sudah menginjak 300 subs di tahun ya sebentar lagi channel ini juga udah teranjak 3 tahun guys dan my btw guys, kok bisa gitu ya guys ya untuk pas 100 subs itu, channel ini baru setahun guys channel ini 200 subs subscriber channel ini berumur gua dan sekarang udah mau 3 tahun ya ya kerasa gue udah ngeyoutube di youtube itu udah 3 tahun guys dan iya mungkin video ini juga akan gua, ah uh, sorry gua akan membuka Q&A di video ini guys jadi saat video ini di upload kalian bebas bertanya apapun asalkan tidak ada jokes-jokes yang ya, it. Boleh bolehlah guys kita kasih jokes-jokes aja kayak jokes-jokes min gelap ataupun macamnya. ya mudah-mudahan si channel gua ya guys ya oke jadi mungkin segitu aja guys dari gua karena hari ini hari Jumat, Jumat berkah guys Kalian harus Jumatan dan jangan lupa untuk subscribe juga guys Like dan share guys, oke okay. So jadi, stay safe healthy at home Dan jangan lupa subscribe channel ini Dan subscribe juga channel Bokrofti Subscribe juga channel Garda Indonesian Studio Karena kita yang paling solid guys, oke okay. So jadi, goodbye Terima kasih ini, saya ingin hope.